Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya guys Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan selalu diberikan kesehatan ya Seperti biasa ya channel ini buta walaman channel ingin membagikan inspirasi dan tips-tips menarik Yang Anda bisa kerjakan di rumah Anda masing-masing Tapi sebelum itu mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe Bunyikan loncengnya dan like and share Oke okay guys kita langsung saja ke yang pertama. Baik, pertama-tama kita buka dulu casingnya. Pastikan semua sekrupnya sudah terlepas ya, karena itu bisa mengakibatkan di saat pencabutan casing, casingnya akan rusak e, terkendala dengan sekrup yang belum terlepas. Oke guys, kita masuk ke yang kedua. Setelah tadi kita lepas casing depannya sekarang kita lepas juga filter udaranya jadi filter udara ini ada dua fungsinya untuk penetralisir udara atau penyaring udara dimana filter ini adalah tempat keluar masuknya udara ya lanjut guys, kita ke nomor 3 guys, kita sudah masuk ke tahap ketiga dimana tahap ini adalah tahap inti dari episode kali ini Ya, mencuci AC. Tapi guys, sebelum kita cuci AC-nya, kita wajib menyediakan alat bantu berupa kantong plastik yang sudah didesain khusus berfungsi untuk mengalirkan air cucian keluar ruangan sehingga air tersebut tidak membanjiri ruangan dalam rumah Anda. Oke okay guys, sekarang kita cuci AC-nya. Di sini kita menggunakan alat steam penyemprot yang biasanya digunakan untuk mencuci mobil. Tujuannya agar supaya debu yang ada dalam sela-sela mesin pendingin Itu bisa dibersihkan. Guys, jangan lupa kasih nyeri cuci pakai sabun ya Biar kelihatan baru saat terpasang nanti Lanjut lagi guys, kita ke nomor 4 Oke okay guys, setelah kita mencuci ACnya, sekarang tinggal kita keringkan Cara mengeringkannya sendiri, di sini kita pakai alat pengeringkan Ebo ya Atau bisa juga diganti dengan alat pengering lainnya Periksa semua sudut, dan pastikan setiap sisi sudah kering Oke, okay, sekarang kita pasang casingnya Kemudian ditekan sampai dudukannya pas ya Setelah itu filternya dipasang kanan sama kiri Satu persatu skrupnya dipasang juga kemudian dipasang kembali untuk penutup kabel listriknya ya itu terletak di sebelah kanan anda atau di sebelah kiri AC setelah terpasang semuanya sekarang uh, kita tutup casing depannya Oke okay guys, berakhir sudah perjumpaan kita di hari ini, dan mudah-mudahan konten ini bisa membantu anda dalam kegiatan anda sehari-hari. Ayo sama-sama kita dukung channel ini dengan cara, klik subscribe, bunyikan loncengnya, terima kasih guys, sampai jumpa.